Selamat datang di Info Seputar Indonesia bersama Standar Channel, edisi tanggal 4 Juni tahun 2022. Sedekah Bumi selain sebagai wujud syukur akan hasil pertanian juga dijadikan momentum untuk mempersatukan warga. Dengan menggelar doa bersama, seluruh warga diajak untuk bersama-sama memperingatinya. Semangat itu seperti yang terlihat di Desa Pasuruhan, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Ribuan warga nampak antusias dalam mengikuti sedekah bumi yang digelar di makam sesepuh desa, yakni Ahmad Rifai atau yang dikenal sebagai Mbah Ketip, terlebih dalam tradisi itu juga turut digelar arak-arakan gunungan hasil bumi berupa Palawija. Dalam ajang tersebut, sebagian besar warga desa tumpah ruah untuk mengikutinya, tak terkecuali anak-anak dan orang tua, dan juga perangkat desa setempat, ada juga drum band, hal itu juga yang mendasari kenapa gunungan ini dibawa atau diarak keliling desa. Karena ini simbol kebersamaan, menjadi sarana persatuan antar warga. Gunungan yang diarak dalam sedekah bumi ini semuanya merupakan swadaya masyarakat dengan memberikan hasil buminya. Desa Pasuruhan memiliki 9 RT, setiap RT membuat satu gunungan. Selain arak-arakan, juga menggelar doa bersama dan ada pula kesenian tradisional seperti pertunjukan wayang kulit. Setelah berkeliling, gunungan itu direbutkan oleh warga setempat. Proses rebutan gunungan itu jugalah yang kemudian turut menjadi daya tarik tersendiri. Kegiatan sedekah bumi ini sudah menjadi tradisi tahunan, dan arak-arakan gunungan memang menjadi wujud syukur masyarakat setempat. Mereka bersyukur atas hasil bumi yang melimpah. Karnaval ini berkeliling desa, warga setempat memakai pakaian adat Jawa begitu juga perangkat desanya. Itulah sedikit ulasan acara sedekah bumi desa Pasuruhan Kayen Pati selamat menyaksikan.